aja subscribe ya guys ditonton banget. kos kos ini jangan bos ini murid baru cek, guru baru <laughs> aja nyeret-nyeret baju ke bos kering kita ini <laughs> ya, ya ini selalu <misalnya> enak Kali <laughs> kalau guru ini kayak bocah bos tapi itu ngajar kita ini <laughs> mm, bu ya selalu tapi selalu cek dengar paham paham paham paham paham <laughs> <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau gitu Bapak langsung absen aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya, Pak. Yang benar yang mana ini, ilham ini? Saya, Pak. Muhammad Baizan. Nah, saya, saya, Pak. Oh. Kenapa muka kalian ditutupin pakai kertas? Isinan, Pak. Woi. Dia kena kebak, jalan di bos Ujian di bos aku bos Ya nama Buka. Oh yang tadi malak saya itu ininya iya Wah abang ya ini ya, mah kalau anak murid suka marah di sekolah Kira murid baru ternyata guru baru Ternyata guru baru Adalah salah satu contoh perilaku anak murid yang tidak baik. Jangan ditiru, ya. eh dulu ya oh apa yang kalian nih? oh ya pak oh yang kahat oh lu roshiki nih cici oh iya, iya. <laughs> aduh bapak ibu apa pan kalian ini? Kok oh, jadi saya yang push-up bukannya kalian yang lagi dihubung? iya pak siapa Terus. lagi bapaknya? tidak karena kalian bersikap iya ya, pak siapa bapak? cepoloh ini lampu 20 bisa apa? Nangis nangis. Uwi 5. Ini Bisa, Pak. Di. terus. Terus. Nah, Iya, iya. udah hukuman keduanya berikan Bapak nasi apa, nasi apa nasi nasi kotak oh, iya, ya, nasi, nasi kotak bos bos udah Assalamualaikum. Si. Nih Pak masuk, Pak. Oh iya, iya. Ya, pak, ya. Iya, iya. Duduk, iya, Pak. Iya, iya. Silakan duduk eh tempatnya lagi. Makasih, Pak. Iya. di kelas kayaknya ramai banget ya. Jangan-jangan Faisal sama Ilham lagi berulah. Oh iya Bu Guru, maaf ya, emang tempat duduknya bukan di sini <SILENCIO> Ya bukanlah, di belakang Oh yaudah Bu, uh, saya mau mengetahui negeri ya, ini sih Iya Tuh, berarti mau kan murid baru, duduk guru baru, soal dikerjaan ini kita bikin padu, tuh <SILENCIO> huh. kita mau duitnya yang enteng ya tukulasi kotak <SILENCIO> MTS lima serang kan ini nindi kan? ini murid baru. Iya kang. Artskulin MTS. Iya. Yuis, yuk, melu kita aman artskulin. Kalian benar mangga. Lur, hati-hati lur, ames kok artskulin kini mah. Terus kita nih kudu premen kebro? Yuis, gamin ke, ke artabis. Oh oke okay, oke okay, siap siap. Ngerti kan? Iya iya iya siap kang. Bang, yeah. bro. Misi kita berhasil, bro. Mantap, bro. Yo, wis ini pangan ini. Wih, lah boleh oleh panganan. Assalamualaikum. Lu Sampai ngajarin. Dia rasakan Dia rasakan oh, kan iya. Guru ini Ujian bos. Dihukum. kayak bos gitu. kita ngomong Action. Kak. Akas. Ini adalah salah satu contoh.